Halo, Halo, Halo, semuanya kembali lagi di channel Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, yang Halo, lagi Oke kita langsung aja sih mas satu persatu.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 Oke, okay, lanjut ke presiden keempat. Oke, okay, lanjut ke presiden kelima, ya. oke okay, lanjut ke persediaan ke 6 oke okay, lanjut ke persediaan ke 7 Oke okay, lanjut ke verse yang ke-8 oke okay, lanjut ke persidangan ke-9 oke okay, lanjut ke persediaan ke 10 oke okay, lanjut ke persediaan ke 11 Oke, lanjut ke versi yang ke-12. Oke, lanjut ke versi yang ke-13. Oke, lanjut ke versi yang ke-14, ya. Oke lanjut ke persediaan kelima belas Oke lanjut ke persediaan ke 16 ya <itation> Oke, lanjut ke Presiden ke-17. Oke, lanjut ke Presiden ke-18. Menjadi yang ke sembilan Oke okay, lanjut ke persediaan ke 20. Oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.